Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau nomor 27 periode 13 sampai 19 Juli tahun 2022 telah menyepakati harga sawit Riau umur 10 sampai 20 tahun turun Rp263 per kilo menjadi Rp1509,38 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun 1118,02 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 1209,19 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 1319,55 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 1350,96 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun Rp 1.403,53 per kilo. Sawit umur 8 tahun Rp 1.442,01 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp 1.475,32 per kilo dan sawit umur 10-20 tahun Rp 1.509,38 per kilo, sawit umur 21 tahun Rp 1.446,33 per kilo, dan sawit umur 22 tahun 1439,19 rupiah per kilo Sawit umur 23 tahun 1433,24 rupiah per kilo Sawit umur 24 tahun 1373,76 rupiah per kilo Dan sawit umur 25 tahun 1341,04 rupiah per kilo di mana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp6.921,87 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, Kernel Rp4.376,18 per kilo, dengan indeks K85,94 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 13 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.